Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nuansa Alam Agro Edu Wisata Kampung Cimeong. Hari ini Sabtu 1 April 2023. Saya bersama Pak Bani dan Burila. Alhamdulillah, beliau sudah survei datang dan langsung DP 4 kavling di Nuansa Alam Agro Edu Wisata. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ibu sehat ya semuanya? Sehat, Pak. Dari Nuansa Alam mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu sudah memilih Nuansa Alam Agro Edutwisata sebagai tempat investasi tanah sekaligus Bapak bisa berwisata healing di sini. Yeah. Empat kafling ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini tanah yang menjadi keberkahan buat Bapak Ibu. Amin, amin. Pak mau tanya nih Pak sedikit Pak, kenapa sih Bapak Ibu ambil empat kafling baru datang hari ini? Iya. Baru datang hari ini langsung DP. Masya Allah. <laughs> dan langsung tadi udah dapat ibu ya kita kasih vouchernya ya Ibu bisa makan langsung di nulam coffee kita ya, ya. hari ini bisa buka puasa bersitu Bu ya, ya. <tuk> <tuk> <Kisah> <tuk> <wang>. <tuk> Pak Ibu apa sih alasannya kenapa nih uh, Bapak Ibu bisa uh, apa namanya langsung take 4 kavling di nuansa alam agro -Adiwisata. biar pemirsa nuansa alam tahu semua nih Bu Pak gimana Pak ya karena kita lihat record nya nuansa alam dari 1 sampai ya. sekarang tahap, ke tahap 6 ke tahap 6 betul ya, semuanya tidak mengecewakan ya Alhamdulillah pak yang, utama, yang kedua capital gain nya itu bagus ya? betul pak betul. Mm -mm. itu aja sih coba mm -mm. dari gimana menurut ibu bu? ada konsep agrowisatanya. Ya, itu, agro wisata agro edu wisata ini yang membedakan kita dengan Uh, proyek-proyek sebelumnya karena kita memang semua proyek-proyek nuansa alam itu selalu ada side bisnisnya ada rumah tahfiz, ada Nulam Coffee and 3 ada Nulam Grill and Coffee ada rumah makan, Resto dengan konsep joglo di rumah uh, di tahap ketiga Bu yeah. jadi memang selalu ada maintenance after sale dan selalu di setiap kafling uh, nuansa alam itu selalu ada aktivitas dan pergerakan sehingga semakin hidup dan ada kebermanfaatan juga untuk warga-warga sekitar. Iya. Gitu, Bu. Yang utama. Betul, Bu. Sama saling ini untuk semua. Betul, <laughs> betul, Ibu. betul Ibu, betul sekali. Ibu, kira-kira nih Ibu, Ibu bakal ajak kan Ibu keluarga Ibu saudara-saudara untuk datang ke sini? Insyaallah. Insyaallah. Iya. ya. Insya Allah, ya. ya. Insya Allah, Bu. Nanti di sini, Ibu akan bisa datang sambil wisata. healing, nantinya akan ada kolam ikan, camping ground, outbound, wisata tanam padi, dan sebagainya. Nah, itu camping ground, tuh, insya Allah mengundang banyak teman. Oh, gitu ya, Bu? Ya, oh iya, Bapak Ibu, senang camping ya? Oh, Masya Allah. Jadi ternyata, Pak Bani dan Bu Rila ini senang berkemping loh. Masya Allah, bisa diajak Bu, nanti komunitasnya ke sini. Iya. Mm -hmm ibu bisa langsung RT sih. Oh gitu ya. boleh bu begitu udah kita kerjat ajak datang ke sini semuanya tim-tim ya. campingnya tuh ya. <laughs> ibu sekali lagi terima kasih ya sudah pilih nuansa alam agro wisata Pak Kavling Pak Bani dan Bu Rila dari Agensi Mahabah Pro terima kasih sekali lagi saya Fauzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh